Kembali lagi dengan saya Cien Jadi uh, video kali ini Kita tidak menjelaskan Tentang produk nulik Seperti video-video sebelumnya Juga tidak ada adegan memecahkan kaca Jadi hari ini Kita mengundang narasumber Jadi narasumber kita itu Dari Bidi Studio Dengan foundernya Pak Irwan Irwan. Ya, halo. Saya Irwan ya dari MIDI Studio bergerak di bidang arsitektur dan desain interior Oke, okay. jadi uh, Pak Irwan ini seorang founder dari BD Studio, jadi BD Studio ini apa sih? Jadi BD Studio ini uh, belakangan ini sangat terkenal jadi beberapa mall kondam di Medan uh, juga direnovasi dikerjain oleh Bidi Studio kemudian ada beberapa tempat di uh, cafe, ya bener ya kemudian bukan cuman di dalam kota Medan, tapi juga di nasional, kemudian internasional Internasional juga ada terkenal ya Pak ya ada oh, proyeknya <laughs> ya, benar ya. Sekarang lagi kerjain Project uh, internasional juga ya. Ada ownernya, ownernya yang dari oh, ownernya dari, dari luar. luar, ada dari Singapura okay. dan Malaysia. Oke, okay. jadi kita langsung aja ya profilnya si Pak Irwan ini apa? Jadi uh, biar Pak Irwan yang menjelaskan aja. Jadi uh, bidi studio itu berdiri sekitar 5 tahun yang lalu, ini jalan 5 tahun. Kita bergerak di bidang arsitektur and desain interior. Okay. Dan juga kita ngedesain itu sampai ke landscape nah, jadi proyek-proyek kita sekarang uh masih dominan residensial lalu proyek komersial lalu ada uh, beberapa proyek industri proyek uh, hospital itu juga ada beberapa gitu. nah jadi kita sekarang sudah punya kita masih kecil sih ya, masih kecil nah, kita, punya, ini <laughs> pak. kita punya lima arsitek Oke. bersama saya jadi 6 ya. cuma untuk beberapa kasus yang hmm. atau beberapa proyek yang uh, membutuhkan lebih banyak resource, kita punya tim yang uh, lepas outsourcing ya. gitu ya? Uh, sebetulnya freelance ya freelance. Uh, Based on project, jadi hmm. kita hire based on project Jadi okay. itu ada beberapa, tapi yang sering kita pakai ada sekitar 3-4 orang Jadi kalau full timnya itu maksimalnya ada 8 orang? Iya, bersama saya 9, 9. Ya. Okay. Jadi, jadi itu pun tetap kita belum berani, karena kita masih kecil belum berani ambil lebih dari situ Mbak oh. CIN, karena kan takutnya controllingnya uh, enggak yeah. nggak all out gitu Oke, okay, berarti quality the first ya? Tetep, tetap buat saya sih tetap gitu Nah jadi, kita sekarang kantornya ada di sekitaran Setia Budi hmm. kita punya base studio di situ. Uh, saya rasa itu ya, kita masih, masih, ya masih barulah dibandingkan beberapa arsitek yang sudah terkenal di Medan ini merendah <laughs> banget ya Bapak ini ya jadi kita kenalnya dia di sosial media jadi uh, yang menangani sosial media Bapak sendiri? Uh, perlahan sekarang saya sudah dibantu oh. tapi mostly masih saya mostly okay. masih saya mm. karena yang ingin saya tampilkan di sosmed ini bukan sekedar gimmick artinya saya lebih ingin menampilkan itu proses mm -hmm. jadi saya terus uh, mendokumentifkan presentasikan karya-karya di studio okay. berikut dengan prosesnya. Jadi disitu bisa ditemukan apakah sesungguhnya proyek itu berjalan sesuai plan atau ada deviasi. Mungkin misalnya achievementnya berapa persen dari desain itu bisa kelihatan di situ. Jadi iya, Kalau saya lihat dari Instagramnya ada gambar proyeknya ya, dan ya. ada gambar hasil proyeknya dan itu benar-benar persis ya. Jadi <laughs> apa yang digambarkan itulah hasilnya gitu ya. Seben sebenarnya secara secara holistik memang achievementnya minimal kita targetin 80% 80%, 80%. 80%. Nah, Cuman kalau mbak Cina lihat uh, detail ada beberapa yang miss juga miss. ya karena uh, pada saat kita mengerjakan tentu saja ada hal-hal uh, kayak misalnya uh, owner pengen mengganti bahan ya. mengganti warna Bener. Hmm. Bener. jadi memang di BD Studio kita berusaha semaksimal mungkin proses untuk mengubah atau eksplorasi desain itu harusnya sebelum dibangun ya tapi memang ada kalanya ketika udah dalam perjalanan pembangunan, owner mungkin melihat referensi dari mana, lalu kepikiran apa terus disampaikan ke kita, nah saat itu kita tidak bisa 100% menolak kita harus mendengarkan dulu dan ada kalanya yang disampaikan di tengah jalan itu menarik iya benar, nah lalu disitu kita carikan solusi Mbak Jin, kalau kalau kira-kira tidak mempengaruhi konsep atau tidak uh, jadi tidak merubah kerangka besarnya Biasanya sih kita oke-oke aja, aja. Mm. Sejauh mana itu sifatnya juga mungkin tidak terlalu major mm. Nah itu bisa kita akomodasi mm -hmm. nah, Mungkin miss-nya di situ Contoh kayak tadi kata Mbak King bahwa mood warna Atau mungkin tekstur material yang mau dipakai Mungkin dari soft sedikit agak bertekstur Kira-kira gitu aja sih uh, miss -nya yang paling banyak suka duka dalam bidang arsitektur dan interior desain ini kira-kira apa sih? apa sih yang paling momen yang paling ah, dapet gitu suka ya. dan dukanya kebetulan eh, awalnya dulu saya suka gambar memang dari kecil tapi waktu mau kuliah pilihannya ada dua saya mau jadi dokter atau jadi arsitek gitu jaman dulu kan jadi dokter gitu kan kedengarannya lebih menjanjikan ya semua anak semua cuman ada satu momen dimana saya tidak bisa masuk uh, ke kedokteran hmm. ya lalu saya pilih bidang yang saya sukai dari kecil yaitu arsitek arsitektur nah kalau dibilang suka dukanya sih tentu ketika uh, apa profesi yang kita jalani sesuai dengan passion mungkin akan lebih banyak sukanya ya Nah, terlepas dari banyak kendala, mungkin kita juga punya banyak solusi untuk itu. Iya, kalau iya. kita suka, ya, iya, kalau benar, kita benar, suka. Benar, nah, benar, benar. jadi selama berpraktek setelah lulus, yang paling susah menurut saya sebagai arsitek, khususnya di kota Medan ini, ya. Oke, mungkin di semua daerah punya tantangan masing-masing, e -e -e. tapi di kota Medan yang paling susah adalah menurut saya bukan mendesainnya atau menciptakan kreativitas e -e. yang... Uh, tanpa batas, itu hmm. bukan situ bagian perusahaan. Boleh, boleh saya nebak? <laughs> Kira-kira apa? <laughs> kayaknya, kayaknya bahan baku deh. Itu tebakan saya, betul nggak? Salah gak? satu bahan baku, bahan baku, resource. Jadi yang kedua mungkin sebelum itu adalah uh, menyamakan persepsi atau mendeliver ide kita kepada klien yang mungkin mungkin belum semua itu melihat arsitektur itu dari dari, dari ruang lingkup yang luas Gitu. Misalnya, kayak kayak tadi Mbak bilang bahan baku, misalnya kaca, itu hmm. orang hanya berpikir mungkin kaca atau pintu atau jendela ukurannya tinggi ya 2,2 meter koma 2 atau ya sampai sampai 2,5 meter gitu. Ketika kita bicara 3 meter atau kita bicara dinding yang mungkin mayoritas kaca gitu kan mungkin ide kita sangat luar biasa waktu kita ngedesain, tapi untuk deliver itu, kita butuh effort yang tidak gampang, untuk meyakinkan owner atau client atau user yang mau pakai kita itu bahwa itu keren, itu menurut saya sih uh, cukup butuh effort jadi kalau buat saya selama berpraktek di Medan ini, BD Studio punya misi dua, selain mendesain mendesain sesuatu yang uh, seger berkarakter yang baru gitu misi yang lumayan berat satu lagi adalah mengedukasi klien, Men klien. Ya. apalagi menggunakan kaca ya pak ya. ya kayaknya dari kecil itu kita sudah ditanamkan mindset kalau kaca itu bahaya bisa pecah ya, ya. bahaya ya, ya. padahal ya. sebenarnya kalau mau dibilang sekarang banyak safety glass ya. dimana ya mungkin mereka mindsetnya sudah tertanam begitu jadinya harus diedukasi lagi kembali ya hmm. gitu nah itu menjelaskannya juga kan uh, mungkin butuh beberapa kali simulasi butuh beberapa referensi nah jadi saya rasa tantangan uh, terberat yang masih saya hadapin ya uh, oh, ini, ini pengalaman saya. pribadi ya Jadi kita butuh dua step gitu Selain untuk mendesank sesuatu yang kreatif hmm. Juga harus mendeliver itu dengan baik Caranya juga harus Maka, Dengan mengedukasi kami. klien tersebut hmm. gitu. Benar, benar. Nah, Duka yang, saya bukan tantangan yang paling gede sih itu Namun Ketika itu berhasil Dan dan kita bisa Meyakinkan klien itu menurut saya Menjadi kepuasan tersendiri, kepuasan tersendiri ya sendiri. <laughs> Sebuah achievement yang menurut saya uh, menjadi lebih penting dari sekedar materi mm -hmm. gitu Kalau buat arsitek mm -hmm. mungkin seperti saya atau, atau saya enggak tahu yang lain ya Tapi ketika bangunan kita sesuai dengan desain dan kita bisa meyakinkan klien Dan kebetulan klien merasa nyaman juga dengan karya kita itu menurut saya sangat Sangat memuaskan, sangat membanggakan menurut saya. Oke, okay, oke. Okay. Kalau bicara tentang klien, uh, gak dipungkiri ya, selera orang itu beda-beda. Ya. Ada yang sukanya yang minimalis, ada yang sukanya yang klasik berat. Kira-kira untuk tren sekarang ini uh, sedang ngetren desain yang gimana gitu. Nah, kebetulan di, di studio sendiri sih tidak tidak pernah atau tidak ingin mengotak-ngotakkan desain, tapi yang pasti. Uh, semua punya selera, ya semua ada pasarnya gitu ya. Jadi kalau kebetulan di studio lebih banyak uh, membuat karakter yang kontemporer, artinya kontemporer ini mungkin uh, lebih lebih luas uh, style Jadi mungkin mencampurkan antara bentuk yang uh, tradisional dengan yang sekarang Bentuk yang lebih dinamis. Nah, pun begitu dengan material, materialnya mungkin dulu yang apa namanya yang biasa mungkin dengan granit atau atau kayu sekarang perpaduan antara baja dengan kaca itu kan uh, menjadi sesuatu yang menurut kita menantang gitu nah jadi kalau di studio sih melihat masyarakat sekarang punya selera masing-masing iya, atau pasar sekarang uh, punya selera masing-masing ada yang tetap ingin uh, desainnya klasik karena menurutnya mungkin anggun atau yeah. mungkin elit, mewah. mewah, ada juga yang desain kontemporer atau desainnya lebih dinamis mungkin kesannya lebih modern, mm -hmm. lebih cozy mm -hmm. gitu. Nah, kalau kami sih dua-duanya atau atau mostly style pernah kita buat, tapi kalau, kalau ditanya kita lebih lebih sering mengerjakan yang kontemporer okay. Nah, kontemporer baik itu ke rumah tinggal atau residensial atau mungkin proyek-proyek komersial. nah itu, itu itu untuk tahu seleranya si customer itu kontemporer kah, minimalis kah itu biasanya uh, pendekatannya gimana ya, berarti uh, Pak Irwan uh, akan konsultasi dulu tentang yeah. seleranya atau gimana uh, klien yang datang ke BD Studio itu ada dua segmen hmm. yang pertama yang ini memang untuk berkonsultasi karena beliau atau customer tersebut belum tahu style mana yang cocok ke dia nah itu kayak <laughs> tadi kata bacin dia mau tanya, ini ke rumahnya gini, aku pengen ruangannya luas stylenya terserah bapak deh, gitu satu segmen lagi datang adalah yang memang sudah menyukai karakter bidi Studio oh. Ya ada yang datang, saya mau saya suka nih karya bidi Studio, sampai dia screenshot tuh, oh. yang ini saya suka ini saya suka, ini saya suka, saya mau begini persis, ada, atau At least saya mau mirip-mirip begini ada, mm -hmm. nah jadi dua segmen ini biasa kita sama-sama akomodasi, mm -hmm. nah jadi kalau yang datangnya itu. Uh, belum tahu dia mau ke arah mana biasanya kita menarahkan parameternya banyak pertama ya tentu fungsinya dulu oh fungsi. ya ibu mau berapa kamar atau ruangannya mau seperti apa lalu kedua soal kenyamanan nah, fungsi kenyamanan baru parameter berikut-berikutnya adalah mungkin ya uh, iya so gitu itu itu tadi masuk ke kebutuhan, kebutuhan fungsi ya nah, parameter berikutnya itu adalah budget Budgeting. Nah, waktu dan quality. Okay. Nah, ini biasa satu grup. Oh. Nah, misalnya gini, kalau mau buat klasik, mm -hmm. okay. kita tidak bisa pungkiri kalau mau klasik yang bener. Pasti lama. Pasti lama. lama. Pasti nah. mahal. Mahal, benar. Pasti butuh tukang yang jangan sembarangan dong. Benar, benar. Kalau mau klasik yang bener ya, mm -hmm. yang bener, bener. bukan bangunan yang rasa klasik ya. <laughs> klasik yang bener nih. Oh, oh. Nah, jadi saya biasa merujukkan lagi ibu kalau mau buat klasik, apakah atau pak, apakah sudah sudah uh, sudah siap budgetnya apakah sudah siap waktunya jangan mau buat klasik tapi waktu tiga bulan nggak hmm. mungkin hmm. atau at least setahun hmm. terus tukangnya bagaimana kalau misalnya tukang di sini tidak sanggup apakah bapak dan ibu bersedia untuk ambil tukang yang dari luar kota, dari luar kota yang expert hmm. gitu nah hmm. jadi itu kita pilih-pilih dulu sampai beliau puas sampai beliau tahu benar sebenarnya kapasitas yang dia inginkan atau harapan desain yang diharapkan beliau Dengan kemampuannya itu memang matching okay. Jangan kita bermimpi mau sesuatu yang gede Padahal kalau dipaksain nanti kan gak nyampe kan ya, nah, Lebih baik kita ambil solusi tengahnya mm -hmm. Katakanlah klasiknya jangan terlalu berat Tapi mungkin modern klasik oh, okay. ya, Lebih simpel tapi tetap ada nuansa klasik dan nyaman okay. Ya Lebih affordable juga Tanpa harus memaksakan biaya Takutnya banyak orang mau buat pasti dipaksain, akhirnya rumah tertunda nih ya. mungkin pernah dengar proyek yang begitu ya, ya benar, benar. tertunda berapa lama akhirnya rumah sempat sempat terbiarkan dan rusak seperti itu benar. mau lanjut juga entah bagaimana ya, benar, kita nggak tahu benar, benar. Nah, itu biasa kita ada dua segmen kalau yang klien datang ke BIDI memang sudah suka style BIDI walaupun kita tidak bermaksud membuat aliran sendiri aliran desain sendiri, <laughs> tapi saya tidak tahu ya, maksudnya perlahan tapi pasti kayak memang kalau kita mendesainkan berdasarkan karakter kita orang langsung tahu gitu. Iya, Ini kayaknya bau-baunya ciri-cirinya nih ya, kayak ya, desainnya ya. Bidi Iya, iya, iya, benar. Tiap-tiap arsitek Dan... punya keunikan sendiri loh, punya ya, khasnya harus. sendiri. Uh, untuk gitu. sekarang sih uh, saya lihat rata-rata beda sih. Ya. Dan uh, misalnya saya melihat satu desain saya bisa tahu ini kayaknya desainnya siapa nih gitu. Ya. Ada ciri khas. Ada ciri khas. Hmm. Tapi tetap di Bidi Studio, Mbak Cin, kita mulai nya dari uh, parameter yang yang basic dulu Yang pertama tadi soal uh, kebutuhan hmm. atau fungsi yang diharapkan itu seperti apa Yang kedua soal kenyamanan hmm. Ya Artinya dia butuh ruang besar tapi jangan sampai berlebihan hmm. sampai rawatnya susah ya, benar, nah, benar, benar. Kenyamanan ini juga uh, menyangkut dengan misalnya uh, maintenance ya, ya. Atau mungkin juga dikembangin lagi menyangkut dengan isu green design Nah, menariknya sekarang Orang sudah mulai sadar bahwa uh, alam ini, bahwa nature ini menyediakan banyak potensi uh, yang bisa diabsorb untuk membuat sebuah karya atau Project yang nyaman uh, baik itu kantor, rumah, Project komersil Contohnya, uh, light, sinar matahari siang, pagi, sore, itu bisa dieksplor sedemikian rupa benar, benar, benar, benar, Membuat scenery, nah itulah belakangan material yang saya pakai itu dominan juga ada pakai kaca, kaca. Karena untuk masukin sinar matahari sebagai penerangan yang alami Mengurangi pemakaian lampu artifisial atau penerangan buatan Benar -benar. seperti itu Nah, Belum lagi kalau kacanya gede-gede Kita bisa buka, kita bisa bayangin sirkulasi udara di dalam rumah itu bisa bikin nyaman Kelembapannya juga bisa stabil Kalau rumah tertutup terus kan kelembapannya tinggi ya Jadi kadang-kadang ada material yang ya katakan semacam bahan kulit itu gampang lumutan, Usan, ya gampang jamur, jamur gitu. Ya. Jadi menurut saya terlepas dari style ini, style itu style A B C uh, di Bini Studio pertama-tama menjajaki kebutuhan klien itu mulai dari fungsinya, kenyamanannya, baru yang tadi kita bahas ketersediaan resource-nya, material, kah, pekerja kah, pekerja, teknis pekerja. pelaksanaan, misalnya toolsnya tools, ya. Jangan mau buat rumah gede banget tapi harus datangin mesin dari Jakarta ya, gitu kan, oke okay, okay. kalau kalau dia ya, atau kliennya can effort, nggak yes. masalah tapi kan banyak parameter lagi okay. nah, belum lagi arsitek sekarang dituntut perannya lebih luas lagi yaitu yes. peran sosial, yes. jadi kita misalnya mau buat sesuatu karya atau proyek kita juga harus lihat lingkungannya kan baca. Yes. jangan sampai ini proyek aneh sendiri di lingkungan atau oh, okay. malah jadi kayak, ya kayak mengganggu kesannya kan oh, okay. Mah, Ini kok aneh sendiri okay. Terlepas dari arsitek pengen karyanya unik Tapi tetap kesinambungan secara sosial juga Atau keseimbangan, sorry Keseimbangan secara sosial juga Biasanya kita jaga okay. eh, Gitu, kira kira Itu sifat sih, itu sebenarnya sifat Sifat dari Pak Irwan mungkin Kan ada juga arsitek yang saya pengen menjadi spotlight Di antara ini gitu Oh kalau ingin menjadi unik menurut menurut saya sih tidak tidak salah ya dia pengen menonjol tapi uh, saya rasa sebisa mungkin karya bidi ya saya tidak tidak mau menjudge karya teman-teman yang lain sebisa mungkin karya bidi unik uh, tapi bukannya mengganggu malah kalau bisa mengubah cara pandang nah misalnya gini kebanyakan rumah mungkin di daerah itu uh, modelnya yang yang uh, harus much effort ya misalnya harus Bikin pilar dua di depan oh. Padahal itu hanya seperti langgam saja Seperti ha, ya. seperti hiasan ya, saja ya, ya, ya. Yang lain pada ngikut tuh Rumah oh. dengan tiang dua gede-gede Ini ini bukan bukan bicara klasik ya, ya, ya. Bukan bicara klasik ya, ya. Tapi ada rumah yang saya nggak tahu style apa <laughs> ya, Tetap, tetap, tetap, tetap ada enggak. Mau bentuknya gimana tetap ada dua Itu, oh, itu, ya, ya, ya. Benar, benar. itu ada satu <laughs> Satu <laughs> konteks yang yang mungkin okay. Arsitek lain juga akan temuin nah. <laughs> uh, klien kita biasanya Pak saya mau yang beda gitu Nah saya akan pelajari dulu konteks dimana mau proyek kita dibangun hmm. saya buat beda tapi kalau bisa mungkin bedanya ini malah menginspirasi yang lain hmm. Oh ternyata rumah itu bagus juga ya nggak harus ada, ada pilar, pilar dua gede yang memang <tuh> hanya untuk panjangan atau memang menunjukkan ya dulu mungkin saya nggak tahu di bapak daerah katanya dengan pilar gede itu mungkin menunjukkan status sosial saya nggak tahu oh, ya. Okay. Nah, itu pernah kita punya satu karya di tempat yang begitu tiba-tiba orang uh, kalau lewat tuh berhenti. Saya nggak tahu penilaian mereka, tapi at least mereka uh, pay attention untuk melihat gitu pak. Karena kan soal menurut saya soal keindahan masih relatif dan ya, subjektif. Benar, benar, subjektif. Tergantung orang yang melihat. Lihat, Cuman at least mereka berhenti. Mungkin meresapi juga kan. Ini hmm. ini kok gini ya. Apa ya alasannya kira-kira. Nah terlepas dari, oh aneh ya gitu, tapi at least dia sudah berhenti, hmm, gitu benar. dia sudah melihat oh ternyata bisa begitu, ada sesuatu yang baru, hmm. nah, cara pandang yang baru gitu hmm. tapi itu kan packaging luar, tetap kami berangkat dari dari yang dalam dulu gitu. kenyamanan tadi, gitu kira-kira gitu kalau kalau soal tren, jadi di Studio tidak mau membuat aliran baru, tapi justru bergerak dari yang umum masalah kenyamanan masalah eh, konservasi energi atau hemat energi contohnya seperti tadi pemakaian material yang mudah di maintenance mm -hmm. yang mungkin juga, juga durabilitasnya tinggi mm -hmm. tahan. tahan nah gitu jadi sekarang banyak parameter-parameter yang dijadikan apa eh, namanya dasar untuk mendesain tanpa mengkotak kotakan style gitu. Lalu saya gitu nah Tugas seorang arsitek biasanya menggambar, mendesain rumah ya Tapi tadi ngomong sampai bahas soal budgeting Berarti seorang arsitek juga harus tahu dong Harga-harga uh, bahan, uh, upah pekerja, dan lain-lain itu juga ada Maksudnya ada gambaran harganya oh. atau gimana Karena kalau enggak kita nggak bisa ngomong soal budget, benar iya, gak sih? Iya benar, benar Nah kalau bicara secara itu ya secara Secara tanggung jawab, sebetulnya budgeting itu, uh, arsitek cukup tahu, tapi tidak harus detail, uh, <laughs> tidak harus mendetail, dan mungkin ada orang yang, atau ada, ada, ada ahli lain yang harusnya bisa lebih akurat. Biasanya kita sebut itu estimator. biasa hmm. nah, biasanya estimator uh, background-nya bisa dari arsitek, atau bisa dari uh, uh, background project apa manager harusnya. Iya, atau, atau studi lain, karena sipil gitu. Jadi sipil. Ya. Jadi lebih memfokuskan untuk menghitung budgeting. Nah, tapi sekarang dengan adanya mungkin beberapa kemajuan program atau atau software yang baru, jadi ilmu arsitektur itu bisa langsung ngeling gitu. Langsung mungkin komprehensif uh, bisa langsung uh, jadi satu paket untuk hitungannya. Walaupun tetap menurut saya itu mungkin masih jelek Ya. tidak lebih kurang Lebih, kurang, lebih benar, kurang, benar Karena kan nanti ada bagian-bagian detail Yang yang harus kita breakdown lagi benar, benar. Contohnya Misalnya tadi ya Misalnya ada satu dinding, dindingnya itu ada apa Mungkin yang dihitung general mungkin uh, Ada berapa pintu Nah, sampai ke Saya nggak tahu ya, sekarang apakah Engselnya itu, eng grendelnya itu benar, Apakah benar. sudah dihitung <laughs> Engsel kan mungkin ada Engselnya Vivot kah? atau Excel yang istilah sini iya. kupu-kupuka, casementka Nah, hmm. itu kan saya Saya rasa masih lebih akurat Jika ditangani orang-orang orang yang memang bidangnya istimewa Berarti seorang arsitek tadinya dia uh, Budgetingnya itu kira-kira uh, aja ya Lebih kurang gitu ya Bener, lebih kurang, lebih kurang Lebih general sih Nah, kalau klien yang datang Nah, pertanyaannya gitu Biasanya kalau di BD Studio Kita uh, ada dua pendekatan. Yang pertama kita mendesain, kita dengerin dulu maunya seperti eh, apa, kebutuhan seperti apa, terus gambaran style rumah yang tadi seperti kita bahas itu mau seperti apa. Lalu kita hitung budgetnya. Uh -huh. Itu pendekatan pertama. Uh -huh. Pendekatan kedua terbalik bajet. Saya langsung bajetnya saya tanya. Iya. Ibu, maaf nih ya. Sebelumnya ada ada plafon budget nggak? Atau ada batasan budget nggak? Mm -hmm. Katakanlah saya hanya punya sekian. Oh, mm -hmm. Oke, okay. kalau gitu ini sudah mentok atau nanti berkembang saat kita ngebangun bisa nambah gitu kan? Nah itu itu akan menjadi parameter untuk tolok ukur kita untuk mendesain. Okay. Nah, Katakan mm -hmm. se X. Kira-kira desain yang terbaik untuk budget X ini seperti apa? Mm. Nah ini akan kita buatkan beberapa alternatif, nah, alternatif pendekatan desain, lalu uh, skematiknya kita tunjukin uh, skematik itu desain pra konsep, desain awal kita tunjukin ke owner, kira-kira dari tiga atau beberapa alternatif ini, inilah yang masuk ke budget uh, uh, bapak atau ibu paling suka yang kira-kira mendekati harapan atau bayangan yang mana, nah katakan dari lima jadi dua, nah ini yang kita explore lagi, ini kalau pakai pendekatan kedua, kita tahu dulu budget Ya. Nah, baru di breakdown break oleh, break oleh estimator juga okay. tadi. Nah, yang yang pertama tadi kan kita buat desain dulu, mm -hmm. baru dihitung. Mm -hmm. Nah, gitu. Jadi kalau budgeting sih biasa kita dua pendekatan itu, mm -hmm. gitu kira-kira. Oke. Okay. Ya pertanyaan selanjutnya dari kesekian banyak proyek yang telah dikerjakan ya, ee, proyek heee. apa sih yang paling berkesan oke jadi ya hampir semua harusnya proyek itu kita buat berkesan <grio> so, <Vere Down> jadi kalau harus disuruh memilih sih saya nggak tahu teman-teman lain di BD Studio ya artinya arsitek-arsitek saya kan tentu kan punya selera atau penilaian pribadi terhadap PT. karya yang yeah. kita buat jadi kalau saya pribadi saya menyukai ada satu rumah kecil di daerah Setiobuldi dan itu sampai masuk majalah ya itu menurut saya uh, berhasil tidak dari skala skala monumentalnya atau dari skala yang yang besar dari segi budget juga bagus atau dari segi lahan juga luas, enggak, justru di situ ada interaksi yang sangat intens antara saya dan owner oh, okay. owner itu dengan dengan apa adanya, dengan tulus menyampaikan bahwa saya butuh ini, orang tua saya butuh ini nah, istri saya butuhnya begini, nah ini menurut saya dialog yang cukup, cukup tulus yang harus saya carikan solusi, lalu kemudian saya punya peliharaan ini padahal ini konteksnya lahan kecil nah, ini menarik sekali dan akhirnya saya memunculkan karakter BD Studio, awalnya sih justru dari proyek-proyek seperti ini, kita terbatas di beberapa poin tapi justru sekaligus itu Mendatangkan peluang baru, Mbak Asin Misalnya gini, lahan itu Sedikit atau kecil Ruangannya butuh banyak Berarti salah satu solusinya kan Harus ada ruang yang uh, multifungsi ya. Yang fleksibel ya, ya. Nah, Yang bisa digunakan Untuk beberapa kegiatan Atau beberapa uh, aktivitas Nah, ini akan membuat kita Berpikir lebih kreatif, gimana ya Ini ruangan, tapi entar malam dibuat tempat tidur Oh entar siang bisa jadi seperti kayak ruang bersama Nah oh. jadi yes. Disinilah arsitek Sesungguhnya diuji yes. Ya mungkin uh, Lahan, lahan besar ruangan banyak itu kan berbanding lurus ya, ya, ya, nah, ya. maksudnya ya ya memang cocok ya, ya, ya. Lahan sempit Sumpit, kebutuhannya, kebutuhannya banyak. banyak fungsinya juga berbeda-beda hmm. nah di sini juga faktor material hmm. uh, nanti akan akan saya bahas sangat berpengaruh sangat berpengaruh nah jadi kalau ditanya proyek yang mungkin saya ya cenderung lebih uh, memilih lebih, memilih itu sebagai penasaran favorit, ada nggak sih di, di, di Instagramnya? Nah, ada, kita lihat ya? Nanti, <laughs> karena setahun itu kita lalui tanpa ngerjain apa-apa 2020 karena Corona. Itu. Nah, faktanya, <laughs> nah, saya nggak tau, Mbak. Faktanya, tahun lalu bidi studio punya beberapa karya yang dibangun. Oh iya. Nah, itu menariknya karena memang Nah, nanti kita bahas ya beberapa. Ya. Nah, beberapa. Waktu ini kan kita lalui dengan sulit, nah yang ya. ini. Nih. Oh, nah, oke. Okay. Lumayan yang gede. Kecil sebenarnya lahannya ya? hanya 8 meter sudah sampai, hmm. ya, tapi di dalam itu kita buat plong, ada juga teras, ada taman, bahkan ada kolam ikan kecil, kolam ikan kecil <laughs> ada anu, ada tempat bermain, kebetulan dia punya anu, anak kecil, anjing, oh anjing, Siberian Husky, itu butuh tempat bermain yang banyak, tetap kita bermain dengan material yang yang low maintenance, yang yang bisa masukin cahaya, itu dia punya teras, walaupun kecil, walaupun budget, dia sirkulasi juga bagus udaranya, nah itu bisa plong, jadi kesan rumah kecil ini ketika ketemu ruang makan dengan ruang keluarga itu kesannya plong, Nah kira-kira ini ada beberapa spot yang mungkin uh, menarik Ini rumah kecil sekali tapi menurut saya ada lebih banyak foto lah Dia punya dua anjing bahkan dan anjing ini tidak boleh saling ketemu Oh ini pudel ya? Poodel oh. tidak boleh ketemu si Kalau si enggak hmm. kan nanti dinakalin, enggak hmm, gitu. hmm. dikerjain juga gitu. <laughs> Nah itu menurut saya tapi kalau itu proyek residensial Kalau proyek komersil saya ada suka sebuah klub Club? Club. di Medan di Medan mm -hmm. yang menurut saya kita kita betul-betul dipaksa jadi arsitek nah maksudnya gini bangunan ini harus kompak harus kokoh fungsinya untuk orang banyak mm -hmm dan harus siap dalam waktu 4 bulan, okay. dua lantai, bisa menampung 600 orang uh, at most, 700 orang kalau peak season. Lalu kita diperbolehkan untuk explore material, oh. karena budget ada batasnya, nah ini menarik. Okay. Nah, jadi budgeting, juga, budgeting ya. juga, tapi harus keren. harus keren dan kreatif, nah itu menurut saya project yang maksudnya bukan, bukan, maksudnya bukan me menganggap proyek lain tidak favorit tapi menurut saya itu ada kesempatan untuk saya betul-betul explore. Ya, explore dan menjiwai profesi <tuk> saya, gitu kira-kira Kira-kira itu kalau soal uh, proyek yang uh, okay. paling disukai. Okay. Uh, gitu. tadi saya melihat uh, desainnya, tadi Bapak cerita bahwasanya lahannya kecil, yeah. tetapi uh, kegunaannya banyak. Saya melihat itu kayaknya banyak uh, menggunakan uh, cahaya natural matahari. Yeah. Berarti nggak dipungkiri juga sebenarnya desain itu sangat berhubungan dengan kaca ya. Kalau yeah. untuk BD Studio sendiri memang seneng nggak sih memakai bahan-bahan kaca? Misalnya uh, kaca pembatas uh, kaca untuk pembatas ruangan hmm. ataupun uh, kaca untuk interior desain berupa yeah. cermin cermin warna yeah. kalau di diri studio uh, yeah. menurut BD studio lah kaca itu perlu nggak sih di yeah. desain? jadi kalau Kebetulan kalau kita kan memang dari awal punya konsep bahwa desain kita itu uh, kontemporer yang natural lah gitu, misalnya kon tropis kontemporer, nah gitu. Jadi kenapa kita angkat tropis, karena kita tinggal daerah tropis, jadi kalau bisa sebenarnya uh, kita kan mendesain itu sesuai konteks ya. Kita berada di mana, ya kita harus melihat uh, uh, iklimnya bagaimana, kondisinya bagaimana, nah kebetulan... Kita sangat memperhatikan iklim Memperhatikan iklim sehingga uh, Kita berusaha untuk membuat rumah itu Memaksimalkan pemakaian uh, energi alami Misalnya contoh cahaya matahari Nah, kita kalau siang Atau kalau belum sore Cahaya kalau bisa masuk Untuk menerangi ruangan Nah, bagaimana caranya? Tentu kita pakai material yang transparan salah satunya tentu kaca hmm. Nah, BD Studio Sangat sering memakai material Kaca, baik itu sebagai uh, Pembatas Antara satu ruang dengan ruangan lain Ataupun pembatas Antara ruang dalam dan luar Nah, tujuannya itu tadi Sel Apalagi sekarang kan lahan untuk residensial ya cenderung tidak terlalu besar-besar ya Apalagi untuk rumah perumahan Nah itu yang yang sifatnya rumah-rumah pribadi seperti itu mungkin tidak selalu lahannya luas. Nah itu bisa kita siasati dengan uh, membuat penyekat ruangan itu tidak terlalu tegas Atau tidak terlalu ngeblok gitu istilahnya Nah caranya ya dengan memakai material yang semi-transparan seperti kaca gitu lalu konsep kita juga suka membuat ruangan itu uh, udaranya ngalir hmm. kita suka dengan pintu yang bisa dibuka lebar-lebar okay. nah, dengan material yang sering kami pakai yang itu adalah kacang hmm. saya, buat, saya bisa membuat ruangan itu full dibuka hmm. jadi udara betul-betul masuk dan dan, okay. dan saling apa namanya terjadi uh, sirkulasi, sirkulasi udara. udara di dalam rumah hmm. nah itu menurut saya uh, perlu hmm. untuk meningkatkan kenyamanan rumah sendiri hmm. nah lalu kemudian kalau untuk interior kita pakai material kaca atau cermin ya tentu untuk memberi kesan itu uh, lega, luas bahkan bisa disiasati ruang kecil itu pun terasa luas ketika ada cermin. Ya. Tinggal bagaimana kita memilah-milahnya supaya masih sejalan dengan konsep di studio. Nah, ada beberapa rumah yang memang sebenarnya kalau dilihat, ini saya mau tunjukin bahwa rumah itu mayoritas kaca itu ada. Jadi kita buat uh, ruangan itu betul-betul fleksibel, betul-betul uh, bisa dilalui udara, sirkulasi udara, Nah, itu contohnya di rumah yang ada di daerah uh, Anu, ya, Semalingkar, sana, nah, itu ini. ini. Rumah yang betul-betul bawahnya tuh mostly kaca. Ini ya di bawah ini mostly kaca. Nah, ya saya tunjukin. Jadi seperti ini kan kalau kita lihat rumahnya terang ini sebetulnya kan ada ada kita tarik itu udah pasti kaca. Ini semua kaca. Nah saya semoga ya, ini, ini kaca semua nih. Oke. Saya harusnya tunjukin bawahnya. Harusnya kelihatan bawahnya ya. Itu betul-betul dia uh, semua dinding kaca. Bahkan jadi kalau dibuka Buka semua itu terang banget. Uh, nah, itu tapi itu nggak ada door ya, nggak ada sistem doornya ya? Ada, ada oh, sistem doornya, ya? ada sistem door -nya. Nah, Ini dia ini. Nih. Itu semua kaca. Oke. Ya ya ya ya. Itu semua full kaca. Oke. Okay. Dan yang itu adalah ruang ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Wow. Itu jadi satu ruangan komunal yang sangat plong. Mm -hmm. Semoga ada. Ah ini. Nah jadi rumah-rumah yang tadi saya maksud itu betul-betul nah tuh ya. Jadi kalau dibuka sini sama situ itu udara enak alir Memang kayak konsepnya jadi ada gazebo nya, jadi antara ruang indoor sama outdoor itu kayak nggak ada sekat tegas, kayak tersamarkan. Mm. Itu kalau ini kebetulan belum diisi perabot, sekarang sudah ada ruang makan, udah ada meja makan, udah ada sofa, udah ada TV. Mm. Itu betul-betul dia kayak kayak konsep anu ya, apa namanya, resort ya, mm. konsep villa ya gitu. Jadi memang betul-betul itu kalau kita buka terang, nah ini bisa dibuka. Kebetulan saya pakainya ini sliding. Sliding. Ya, sliding, sliding semua sliding. Nah, jadi semua bisa dibuka satu, dua, tiga, empat, lima, enam ada enam segmen itu semuanya. Dan untuk buffernya, mungkin kan kalau pakai kaca kesan transparannya jadi jadi menjadi meningkat tuh. Mm -hmm, benar. Orang takut refresinya berkurang. Benar-benar. Nah, caranya kalau di midi studio kita timpali atau ditambahi dengan anu? Gorden. Gorden satu. Tapi di bagian luar kita buat taman. Taman, oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita buka bukan lihat Luar langsung jalan, okay. tapi garden, garden. Uh, hmm. jadi sebetulnya ada filter secara visual. Taman itu tidak membuat orang luar bisa langsung lihat ke dalam, okay. tapi orang dalam melihatnya seger banget karena lihat ke taman. Teman, nah, hmm. gitu. Jadi, menurut saya, project ini menarik, tidak hanya karena desainnya uh, begini, tapi kliennya, waktu kita tanya, dia merasa memang nyaman. Hmm. Oke, okay. dia merasa tidak perlu AC pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak ekstrim iya benar-benar benar. cukup dibuka kalau, ya kan saya juga tidak mau melampaui kondisi alam ya mm -hmm. kalau ada satu titik tertentu dia panas banget nih mbak mm -hmm. ya mungkin AC pada akhirnya menjadi pilihan terakhir yeah. bukan saya bilang ini rumah tanpa AC saya ah, juga iya, enggak, okay. enggak, enggak, maksudnya tidak, tidak se itu okay. tapi at least kita punya, mm -hmm. punya usaha untuk mengurangi pemakaian energi buatan tadi okay. pakai mm -hmm. energi alami, contoh terangnya begini nggak nggak pakai lampu ya. lampunya hidup karena saya mau foto ya, <laughs> lalu kemudian kayak gini cuaca masih masih siang begini buka aja tuh angin ngalir ya. Tapi ternyata masih panas kipas lima ini udara makin bergerak biasanya udah cukup iya. tapi mungkin ada jam-jam tertentu yang mungkin juga super disitu lagi ya. super panas dan <tuk> mungkin ruangan ini penuh <tuk> nah, itu bolehlah tapi kan at least sudah diminimalis benar. sangat diminimalisir benar, benar, gitu benar. nah kira-kira seperti itu kalau itu lokasinya di Medan juga ya Pak di Medan juga hmm. nanti bisa saya kasih tahu hmm. Hmm. iya kalau mau kesana juga saya bisa izin ke owner biasa oh, sih ini di dihuni di biasa rata-rata proyek yang didesain oleh Bidi suatu saat mau dikunjungi atau siapapun mau melihat biasanya dikasih di welcome, ya? di, welcome karena kita selalu menjaga hubungan baik dan owner merasa senang jika rumahnya bisa memberikan cara pandang baru yeah, yeah, di yeah, yeah, yeah. inspirasi atau atau mungkin Penyegaran ide tadi. Iya, nah, iya. gitu. Banyak kan malah bacin klien saya ber apa maksudnya deal gitu. Ketika saya bawa udah berkunjung ke proyek sebelumnya. Oh, oke. Okay. Dia langsung rasakan. Bahkan kalau ketemu owner sebelumnya, ownernya malah yang secara tidak langsung jadi marketing saya. Oke, okay, menjual ya. <laughs> Oh, saya cuma Tomjo. Oh, iya. Saya senyum-senyum. Oh iya. Oh iya. <laughs> iya, kan Pak Irwan. Iya. Iya. Itu Masing. sering terjadi. Hmm. Jadi makanya saya bilang <coughs> Bidis Studio Uh, dengan konsep tropis yang memang uh, memaksimalkan uh, potensi alami tadi, itu begitu dirasakan oleh owner. Ownernya akan ngomong sendiri ke calon klien kita berikutnya. Mm -hmm. Jadi menurut saya, marketing yang paling efektif adalah ketika karya kita yang berbicara. Oke. Okay. Tidak melulu marketing yang baik itu penuh dengan gimmick. Maksud mm -hmm. saya kadang-kadang kita perlu pembuktian kan ya, benar. misalnya saya pernah lihat elit punya uh, produk kaca yang uh, tahan banting hmm. kalau itu benar-benar dilihat oleh owner saya yakin sekali itu pasti wah, ya membuat mereka lebih yakin lebih yakin lebih trust lebih percaya daripada sekedar kita hanya bu ini tahan segala benar, macam benar, benar, benar. jadi menurut saya Uh, karya itu Tidak tidak bohong Tidak bohong Oke si, <laughs> okay, Pak, pertanyaan yeah. selanjutnya yeah. Uh, Kita tahu Saat ini kita sedang Ini ya Pandemik yeah. Covid-19 yeah. Nah uh, di pandemik ini apakah uh, Seorang arsitek Juga merasakan um, Apa sih Dampaknya, Dampaknya benar. Kalau secara pribadi Dan mungkin teman-teman yang lain Pasti iya mm -hmm. Yang paling nyata adalah ketika Proyek tersebut uh, Bergerak atau maksudnya bersifat komersil mm -hmm. Tentu klien yang tadinya berharap Ini akan dibuka Proyeknya dikejar supaya cepat bisa beroperasi dan dan dan uh, menghasilkan profit. ya dengan kondisi begini kan dengan pembatasan-pembatasan yang berskala besar ini tentu itu tidak support untuk usaha beliau kan? Iya, benar benar. Nah, imbasnya ke kita secara langsung, proyek kalau nggak di-stop itu ditunda. ditunda. Nah. Bersyukurnya di studio tahun 2020 yang lalu uh, Proporsi antara proyek komersil sama proyek uh, residensial itu seimbang. Hmm. Sehingga ketika proyek komersil itu di hold atau di postpone atau bahkan ada yang di cancel. Hmm. Kita tetap bisa survive di proyek residensial. Nah, cuman memang uh, selain dampak negatif tadi, menurut saya pandemi ini membawa... Uh, sedikit kesempatan untuk para arsitek atau mungkin uh, para desainer uh, interior atau semua apa namanya semua pihak yang berkecimpung di dunia desain mm -hmm. untuk introspeksi mungkin ya introspeksi mungkin ataukah ini kan kita lagi mungkin lagi calm down mm. lagi project juga mungkin tidak begitu bergebu-gebu mm -hmm. sehingga kita punya waktu untuk menata ulang menurut mm -hmm. saya ya Membenah, membenahi Strategi kita ke depan bagaimana? Ya, ya, ya. Terus membenahi kira-kira uh, bidang-bidang apa yang sekiranya bisa dikembangkan mm -hmm. untuk support yang ini? Nah, gitu. Mm -hmm. Jadi mungkin kalau kita kemarin sangkin banyaknya uh, project, kita lupa kan? Lupa, benar. Kita in, nggak sempat ya, untuk in, nggak sempat. Mm. Kita terus bergerak segala macam ke sana. Oh, ini harus ini, ini harus ini. Sekarang sebetulnya secara tidak langsung kita diberi kesempatan mm -hmm. untuk menata kembali mm -hmm. nah kalau buat Bidi misalnya contoh konkret saya jadi punya waktu banyak yaitu itu tidak banyak banget tapi untuk sharing sharing. walaupun kita tidak mung mungkin kalau sekarang udah agak longgar dengan protokol kita bisa ketemu langsung tapi sebelumnya 2020 yeah. itu uh, kesempatan sharing sangat banyak bahkan saya bisa ketemu arsitek luar negeri yang, mm -hmm. yang sangat terkenal walaupun hanya melalui media online lain-lain tapi uh, direct gitu, maksudnya dia dia langsung live gitu, mm -hmm. saya bisa dengerin. Mm -hmm. Coba mungkin ketika itu bukan di era pandemi atau bukan di waktu masa-masa pandemi ini, mungkin mau mau lihat dia jadi mana kita nggak tahu sakit sibuknya. Benar-benar. Mm, Sekarang kita bisa duduk kayak gini, walaupun nah. saya di sini Mbak mungkin ah. di Inggris, ah. tapi kita bertatap muka lewat, ah. itu menurut saya uh, nilai yang tidak negatif yang bisa diambil yeah, dari yeah. dari mas lalu kemudian saya punya waktu untuk sharing ke ya, teman-teman arsitek, tentang bagaimana strategi mungkin uh, kita untuk bangkit kembali, yang dulu kalau ketemu eh lu ada waktu nggak? misalnya gitu, eh kamu ada waktu nggak? aduh saya sibuk nih, gitu misalnya, sekarang ada waktu nggak? boleh yuk, nah, gitu. jadi sekarang lebih lebih ada waktu untuk sharing, lebih ada waktu untuk sharing bukan hanya sekedar sharing project, tapi sharing, uh, ya tadi yang saya bilang ya, sharing kondisi masing-masing lah. Dan kira-kira apa solusinya? Menurut saya sih gitu. Nah, kalau saya pribadi dan teman-teman yang sudah saya ajak sharing, kita malah jadi kayak punya Punya pemikiran, oh ternyata arsitek itu harus Kalau bisa sih jangan Jangan stuck di hanya Di mikirin di, di, di desain gambar, udah gitu Potensi lain misalnya gini Oh ternyata kita bisa ya Membuat sebuah event, terus kita sharing Terus nanti ternyata Teman-teman uh, yang lain bisa kumpul Nah di era begini ternyata sangat memungkinkan mm -hmm. Kalau sebelumnya Sangat susah Kira-kira mm -hmm. nah, gitu, jadi uh, Sesusah-susahnya Tahun lalu saya rasa untuk buat tim di Studio sendiri mungkin ada kesempatan ya Ada kesempatan lain yang dipetik untuk memperbaiki diri menurut saya gitu Nah semoga teman-teman juga yang berprofesi sama dengan saya bisa melakukan hal sama untuk bagi kembali sih menurut saya gitu sih Mbak Oke, okay, oke okay. Ada jalan-jalannya Senjain <mari> <mari> project dari awal atau renovasi